Cik, cik, cik, cik, balik lagi bersama saya Otsa Spinar ini kita akan review game sweet bonanza ya, Seluruh hari ini kita akan berbagi info slot gacor hari ini. Khususnya info slot gacor sweet bonanza ya ini kita juga akan berbagi bocoran slot gacor hari ini. Khususnya bocoran slot gacor sweet bonanza hari ini. Yang langsung aja ke sekarang, aja kita main di event 4800 ya. Seluruh double jenggo shaft dulu kita coba di 10 manual. Nah, yang pertanyaan kita main di mana kita main di area slot, pos kursi itu slot tergacor tersoleh. Chander OJaga Dunia Harap di sini WD berapapun pasti dibayar lunas bosku dan cuma di sini. Satu-satunya situs yang menyediakan event menarik buat kalian semua ya, seluruh apa itu eventnya? Event new member khusus slot ya, seluruh bonus 500%. Jadi jika kalian deposit 100.000 otomatis saldo kalian jadi 150.000 tuh, Untuk caranya juga mudah, kalian tinggal daftar dengan referral kita dan depokan dulu ya, seluruh ya. Depokan 100.000 dulu dan jika saldo depo sudah masuk kalian tinggal klaim bonus member 500 persen di live chat aja ya, seluruh ya. cukup simple untuk cara klaimnya dan yuk langsung geskin aja untuk link gacornya ada di pin komen ya, di pin komen juga tersedia link komunitas grup Tele. di sana kita selalu berbagi info slot gacor hari ini info slot hari ini info slot gacor withdraw nanti hari ini bocoran slot gacor hari ini bocoran slot hari ini bocoran slot gacor withdraw nanti hari ini RTP slot gacor hari ini RTP slot hari ini RTP slot gacor Sweet Bonanza hari ini gacor karena cuma di sana kita selalu berbagi Info slot gacor hari ini khususnya info slot gacor Sweet Bonanza hari ini. Maka dari itu, di bantu ramekan grup Telegram biar kalian tahu. Info slot gacor hari ini khususnya info slot gacor Sweet Bonanza hari ini ya, seluruh ya. Back to the game mister kita belum ada tanda-tanda bet tanda, lollipop manis belum, belum mulai bertengger ini ya, seluruh ya. Kita coba cari 4 lollipop dulu ya, seluruh ya. Biar bisa dapat free spin seperti biasa ya, seluruhnya kita pemain model receh kita pemain pemburu profit selalu mencari free spin dimanapun berada. Ya, selalu kita coba di, di 30 Turbo yuk kasih dong kasih dong 4 lho lho lho kasih kasih lho lho lho lho lho lho lho lho lho lho anggur dong kasih ya. Tuh jelly pink nih pecah nih jelly pink nih. Uh, mantap, pesan di luar sudah mantap, Bos. Tinggal kita tunggu momen-momen pecah di dalamnya kayak gitu ya, seluruh ya. Kali 100 turun dua biji atau enggak kali 50 turun 4 biji. Uh, auto meledak, meledak, meledak mantap pastinya ya, Bosku. Dan buat teman-teman semua, yuk dibantu like, comment, subscribe-nya, share-share teman-teman ya, kalian juga boleh biar teman-teman kalian juga tahu. Kali coba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 RTV slot gacor hari ini RTV slot hari ini RTV slot gacor sweet warna hari ini ya, slot karena cuma di sini kita selalu berbagi info slot gacor hari ini khususnya info slot gacor sweet hari ini maka dari itu yuk dibantu like comment subscribe nya share share ke teman teman kalian juga boleh biar teman teman kalian juga tahu kalau cuma di sini kita selalu berbagi bocoran slot gacor hari ini khususnya bocoran slot gacor sweet warna hari ini ya bosku yuk dibantu ramaikan ya seluruh ya. biar saya lebih semangat lagi berbagi info slot gacor hari ini khususnya slot gacor suit waran sehari ini lumayan kita dapat rispain di 4800 ya seluruh ya semoga bisa meledak-meledak mantap kita lihat dan saksikan bersama hidup ayo, ayo dong aduh tuh mau pecah sekali doang coba pecah sekali doang yuk dong lagi oh, mantapnya guru yuk pisang boleh kali pisang boleh yuk Semangka. Ah, semangat tinggal perkaliannya nih tuh tidak ada anjing ya aduh kali 10 lewat begitu saja ayo dong biru dulu aduh aduh jadi pink aduh jadi pink kurang satu tuh tuh aduh tipis tipis kali ini bos ayo dong yuk aduh lagi hmm kurang kurang kurang pecahannya kurang cuk kurang Aduh kita dapat tambahan lagi ya Bos empat lollipop me pecahlah pecahlah pecahlah kurang kurang kurang nah dong pecahnya mantap gitu astagfirullah Lima nilas nol, nih kasih nol kasih dong kasih dong nol nol nol nol nol nol nol nol nol nol cuma nol nol nol nol nol nol nol nol nol Aduh-duh-duh cuma dikasih 200 ribu, tapi lumayan lah ya seluruh ya biar bisa kita spin-spin-spin lagi ya seluruh ya sekalian nyari free spin-free spin lagi semuanya pengen nyobat nyari free spin di bed 10.000 ya. cuma modalnya kurang ini jujur modalnya kurang pengen nyoba sebenarnya cuma kita panjer di 10 kali manual lagi ya seluruh ya kita coba cari-cari-cari-cari free spin-free spin mantap-mantap spin. dulu ya yang pecah-pecah mantap, yang pecah-pecah asyik yuk kasih dong yuk. kasih kasih kasih lah jepi jepi jepi lo freeze bin freeze bin manismu kasih kasih kasih lah yuk bisa bisa bisa dong bisa bisa bisa dong kasih biru mantap juga pisang matur ah, tidak mau tuh ya dong kasih kasih kasih lah jbjb jb manismu yuk pisang dulu mantap pisang jadi semangka jadi mantap ya manggis boleh ikut manggis boleh ikut tidak mau cuman hmm, kita coba di Bu jadi 2400 ribu empat ratus lah ya, story ya. Anjing. sebel banget itu kalau kayak gini yuk, yuk meledak yuk, yuk, yuk, masa-masa enggak masa meledak sih? Yuk kas. Kasih pam! Yuk, anggur-anggur-anggur, mantap yuk manggis, kasih, kasih, kasih, mantul lumayan lah ya seluruh, ya. Ambil-ambil udah banyak nih, 24 puluh empat, berarti tanda-tanda enak nih, harusnya ini tanda-tanda enak yuk. anjing belum belum juga. Hmm. Yuh semangka, semangka kasih, aduh kasih itu semangka, aduh yuk 5 yu, yu, yu, yu, kali lagi pecahan yang mantap yuk, semangka semangka semangka, aduh semangka satu uh, terus cuk nggak tahu kenapa ini semangka perang satu ini, belum panen kayak semangkanya cuk nomor <tongan> sembilan masih sih 3 tiga kali lagi yuk kasih pecahan-pecahan manismu, aduh teruk, teruk ayo dong kasih kasih kasih lah doang tuh kita coba coba coba barbar -bar lagi ya naik beti 4800 kita coba cari Frisbee lagi ini sebenarnya buat pancingan aja biar Frisbee Frisbee mantapnya keluar cukup biar sweet nasanya kasihan tuh <guluh> enggak lah kita lihat dan yang bersama ya semuanya apakah pilih saya bener atau enggak ya ya sungguh suku kita dapat Frisbee di 20 putaran ini kalau enggak kita udah puyeng nih judulnya konten rungkat kalau enggak beri ke sini ya dong eh mantap kasih-kasih hmm. lah jelly biru mantap nih jelly biru kecas seharusnya anjing lah. kurang satu tuh hmm. hmm. Ayo dong kasih free spin dulu dong kasih kristen dulu dong kasih kasih kristin dulu dong anjing, macam, wasa ngasih sih jeli biru jeli pink ati mau, uh, yuk turun tiga langsung dong turun tiga langsung dong enggak mau, hmm. las aduh nggak tuh jeli biru Biru jadi jadi. Uh, mantap betul Mas 60 Ibu anjing 500. Kita buyai jadi 240 lagi lah ya seluria. Ya. Kita coba nih teori alien untuk semesta ya. Semoga semesta merestui. Kita dikasih JBJB mantap ya seluria. Ya. Kita lihat dan saksikan bersama yuk. Ayo dong. Bacain dulu tuh. yuk. Mantap. Anggur jadi ilmu manggis kocain. Mau wuh, kali 100 tuh. Lagi dong. Uro, lagi dong pisang dulu jadi mantap-mantap-mantap hati boleh anjing lumayan 10.000 kali 111 ya cukup lumayan 1,1 juta Do, auto-auto bisa di WD nih bos langsung auto kabur nih bos. kalau ini kita langsung kasih kabur saja ya so karena kesempatan WD sudah-sudah terbuka luas nih Nggak ada yang pecah lagi coba cu. connect 100 doang anjing-anjing emang sweet bonasa lagi kayak anjing cu. Yuk kasih sih Bang bangis nanggung banget ini jenis, jenis lumayan ya satu dua hmm. paling mantok segini ini bos paling mantok segini ya bos Ayo lagi aduh jeli perkaliannya lagi dunia kayak gini kali turun sekali seratus lagi ya mantap bang bos dong lagi dong, anjing lumayan lah ya. 17 kali, 13 lumayan, 200-an lah ya, seluruh. Udah kita bisa WD 1,4, oh, cok, cok, cok, cok, oke, okay, oke, okay, parah cok. Ya, langsung kasih penelitian saja, karena kesempatan WD sudah terbuka luas ya, seluruh. Kita manfaatkan kesempatan WD-nya ya, seluruh. Jangan disia-siakan, selagi rekan sama taruh wd, -wD kan saja. Saya voice spin pamit 4 diri bye-bye seluruh. Salam, Jack.